Dalam hadapi Rayo, Real Madrid kembali dirundung masalah cedera. Real Madrid kembali memiliki beberapa pemain yang berada dalam kondisi meragukan jelang lawatan ke markas Rayo Vallecano, Selasa 8 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Carlo Ancelotti jarang bisa mengandalkan semua pemain pentingnya di sepanjang musim ini karena masalah kebugaran, dan itu kembali muncul menjelang laga lanjutan La liga kontra Rayo Vallecano. Pas Blancas baru saja menyambut kembalinya Karim Benzema yang telah bermain sebagai pengganti dalam kemenangan telak 5-1 atas Celtic di pertengahan pekan. Namun sang bomber timnas Prancis kembali absen pada sesi latihan hari Sabtu 5 November kemarin. Kendati begitu menurut Relevo, Benzema diharapkan kembali berlatih di hari Minggu 6 November ini waktu setempat dan akan tetap ikut dalam spot yang bertandang ke Rayo nanti. Kondisi kebugaran sang perai dalam Dior 2022 ini telah dirundung pada sepanjang musim dan kini Carlo Ancelotti nampak mengelolanya agar terhindar dari masalah serius menjelang Piala Dunia 2022. Namun demikian, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Antonio Rudiger, sang defender asal Jerman dilaporkan mengalami masalah otot pada pinggulnya dan telah melewatkan latihan. Kondisi ini tidak mengancam keikut sertaannya di piala dunia, namun Rudiger kemungkinan bisa absen dalam pertandingan di Estadio de Vallecas nanti. Real Madrid memerlukan kemenangan agar bisa kembali ke puncak klasemen sementara La Liga setelah Barcelona merebutnya berkat kemenangan 2-0 atas Almeira, Minggu 6 November dini hari waktu Indonesia Barat. La Blaugrana kini unggul 2 poin atas sang juara bertahan. Real Madrid akan coba bajak target Chelsea? Kabar baru datang dari Real Madrid yang saat ini dikabarkan akan mencoba untuk membajak target Chelsea yaitu Christopher Cuckoo. Alasan munculnya rumor tersebut adalah karena sang pemain sendiri Christopher Cuckoo dikabarkan akan mencoba menunggu tawaran dari Real Madrid sebelum ia benar-benar memutuskan masa depannya untuk pindah ke klub mana seperti dilansir dari El Nacional. Padahal seperti yang diketahui, Kuku telah menjadi target nomor satu Chelsea untuk beberapa minggu ini. Bahkan dia dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa bergabung dengan squad The Blues ke Stamford Bridge. Kini dengan adanya kabar terbaru mengenai ketertarikan Kuku untuk bisa bergabung dengan Real Madrid. Maka, itu membuat opsi baru di mana ada kemungkinan Real Madrid akan membajak sang pemain dari Chelsea. Kuku sendiri merupakan pemain bintang dari RB Leipzig yang cukup bersinar musim ini. Bagaimana tidak, musim ini saja ia sudah berhasil mencetak total 16 gol bersama squad Leipzig dari total 21 laga yang ia mainkan. Karena alasan itulah ia menjadi target nomor satu dari Chelsea yang memang sedang membutuhkan pemain potensial untuk mengisi ujung tombak mereka supaya bisa tetap produktif dalam mencetak banyak gol. Eden Hazard tak punya masa depan di Real Madrid.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 Bersama Madrid, Kroos sudah mencatatkan 382 penampilan di semua kompetisi dengan total mengoleksi 17 trofi. Bahkan, reputasi Kroos sebagai gelandang tengah tak kalah mentereng dengan pemain muda. Ia tetap menjadi bagian penting skuad Carlo Ancelotti pada kampanye 2022-2023 dengan membuat 14 penampilan. Namun, beberapa media melaporkan tentang nasib pesepak bola asal Jerman itu mengingat kontrak Kroos dengan Madrid akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Spekulasi terus berlanjut mengenai tahap selanjutnya menyoal karir Cross sebagai pesepak bola profesional. Berbicara dengan wartawan awal pekan kemarin, Kroos mengatakan ia akan pensiun bersama Madrid, tetapi mengindikasikan bahwa menandatangani kontrak baru bukanlah kesimpulan yang pasti. Saya sangat baik, saya merasa baik secara fisik. Saya sangat santai tentang pembaruan kontrak saya, bahkan saya tak tahu apa yang terjadi. Kami akan memutuskan sebelum Maret mendatang, kata Cross. Komentar Cross datang pada saat ada pembicaraan terus-menerus tentang Madrid yang ingin terus melakukan perubahan di lini tengah. Meski demikian, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, petinggi klub Madrid sudah menyiapkan proposal kontrak untuk Cross. Romano menilai mantan pemain Bayern Munchen itu akan mempertimbangkan apakah dia harus menghabiskan satu musim lagi dengan juara La Liga dan Eropa saat ini.